Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi cara bagaimana merekam layar HP kita, yaitu HP Realme C2, tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Oke. Okay? Yang harus kita lakukan pertama, teman-teman, ya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka program ya, layar tersebut, di mana kita ke bawah, ya, bagian atas seperti ini. Kemudian, setelah itu akan kelihatan seperti ini, ada tanda titik. kemudian selanjutnya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di situ ada rekam layar. Nah, di sini karena ini sudah saya rekam sehingga sudah muncul indikkan perekaman. Kalau kita belum rekam, maka ini akan muncul merekam layar. Setelah itu kita klik rekam layarnya teman-teman. kita yang selesai. Nah, Setelah itu ini saya sudah direkam. Teman -teman namun kalau saja seperti itu, kalau hanya seperti itu, teman-teman, yang -teman, merekam hanya layarnya saja, tapi suaranya tidak rekam. Bagaimana caranya supaya rekaman itu juga termasuk merekam suaranya? Nah, caranya kita masuk ke pengaturan, teman-teman. Nah, seperti ini, pengaturan telepon di sini sudah ada kita klik pengaturan. Nah. Akan muncul seperti ini teman-teman kita scroll ke atas kita scroll ke atas kita cari aplikasi sistem di bawah di atasnya ada aplikasi sistem kita klik di sana, teman, teman nah akan muncul tampilan seperti ini kita cari perkam layanan so, paling bawah teman perkam layar kita klik Dan izinkan perekaman suara kita uh, klik izinkan perekaman suara itu teman-teman nah, kalau ini sudah merekam teman-teman jadi sudah tercentang otomatis teman-teman jadi seperti itu caranya teman-teman dan semoga uh, informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang punya HP, HP ini bagaimana dengan HP jenis yang lain teman-teman mungkin -teman? uh, bisa dipelajari di uh, di jenis jenis yang lain teman-teman ini khusus HP C2 jadi mungkin saja tidak terlalu jauh berbeda teman-teman ya seperti itu jadi ini sudah terekam teman-teman terima kasih semoga uh, informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa sahabat youtube semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh